Oke, okay, sahabat kuliner, oke, okay, salamunya ya, saat ini saya berada di desa uh, Bukit Bunggal ya, A2 Nah ini guys, kita akan mereview ya, ini salah satu, uh, apa namanya, mie ayam ya, mie ayam Pak Demin ya Atau mie ayam tombo kangen ya, Wah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin kangen-kangen lah, bisa langsung isi di dia. Oke, okay, inilah dia, guys Wiri, sini dia, guys. Kita akan mencicipi salah satu kulineran bakso, guys. Ya, wih, ini bisa diganti, wih, di cakarnya, guys. Nah. Oke, okay. gimana kelezatannya? Kita akan cicipin ini, belum dikasih itu ya? Belum dikasih apa namanya? Eh, uh, belum dikasih kecap sama itu ya. Oke, okay. kita cicipin dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. <Sukain> ini mbak suratnya guys, wih. Oke okay, kita cobain sembuh. Cobain tuhannya. Wow. Mantap. Kita cobain ini ya guys. Um, mie ya guys. Umi. Hmm. Kita cobain dulu guys, bisinah. Kita menerim. Tidak. Hmm. rasanya guys, burung rasa orinya gurih manis, pokoknya mandul, hai, hmm. oh. kita cobain yang pentol pentol urat kita cobain hmm. wow mantap kita kasih kecapnya yes, terus bu, oke okay. cukup Buh. ini guys bu, ini bu ini catarnya biasa. Hmm. oke okay, huh? yung okay. kita okay, aja lagi guys boom kita aja lagi guys boom Hmm. makan lagi. Ya. Bu Jadi buat, jadi buat teman-teman yang mungkin uh, penasaran ya Dimana lokasinya ini Lokasinya bakso tombol kangen ini Berada di desa Bukit Bungkul ya Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangi Arah ke desa Meranti Nah tepatnya ada di depan itu ya uh, Salah satu penimbangan sawit ya Oke okay? Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Silahkan aja cobain ya cobain uh, bakso atau mie ayam ceker uh, lombok kangen jadi buat temen-temen yang kangen-kangenan bisa langsung disitu guys pasti kangen ya hmm. Oke okay, kita makan lagi kita cicipin ya ini bukanya dari dari pagi ya uh, kalau nggak pagi siang kiraan jam-jam 9 jam, -jam sepuluh gitu guys. Oke. Okay. Ini kalau untuk yang uh, ayam ceker guys ya. Mie ayam ceker itu 15.000 ya. Dan untuk yang mie ayam biasa 12k. Dan masih banyak uh, menu-menunya. Uh, di antaranya yaitu bakso iga sapi, bakso keju mozzarella, bakso telur, bakso urat, bakso biasa dan masih banyak lagi. Oke, okay. jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, silahkan cobain ya guys. Oke, okay. kita aja lagi. Hmm. Yes. hmm. Hmm. Hmm. Oke, okay, jadi guys, uh, tadi makanannya udah selesai ya. Jadi, buat teman-teman yang mungkin penasaran atau mungkin uh, pengen nyobain bakso kangen ini, silahkan aja di Desa Bukit Bunggul ya, Kecamatan Renapa, Manang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Oke, okay? itu arah ke ini ya jalan menuju ke desa Mampun baru B4 B5 dan B3 guys posisinya ada di sebelah kiri ada itu oke okay? jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai rekomendasi uh, jajanan pinggir jalan kuliner-kuliner uh, yang uh, bagus di review seperti ini tulis di kolom komentar ya guys ya mungkin uh, vlog atau video kali ini atau konten kali ini cukup ini dulu ya jangan lupa like comment dan subscribe nantikan video-video selanjutnya oke okay? Salamunya. Mudah-mudahan Mantap, guys. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you, guys.